Semuanya diam Anak-anak yang soleh dan soliyah itu Ketika ada yang memberikan sambutan Mendengarkan dengan saksama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi Bosahbihi wa billah amma Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan Esdal Kauser, Bapak Ibu Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra putri yang tercinta pada hari ini yang saya hormati anak anak semuanya. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia yang kami banggakan Mana semangatnya? Iya. sebelum Pak Mustaqim menyampaikan ada beberapa informasi Yang berkaitan dengan kegiatan kita mulai hari ini sampai dengan seterusnya Coba sekarang kalau Pak Mustaqim bilang mana kelas 1 tangannya dilambaikan kelas satu Iya Halo kelas satu gimana kabarnya senang nggak sekolah kelas satu senang Alhamdulillah kurang keras yang kelas satu Coba lambaikan tangannya dan teriak kelas satu mana kelas satu Halo Iya terima kasih sekarang giliran kelas dua kelas 2 mana lambaikan tangannya kelas 2 halo iya baik lanjut kelas tiga mana kelas tiga iya kelas empat iya iya alhamdulillah tambah keras kelas lima oke kelas enam iya Alhamdulillah Anak-anak semuanya hari ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Proses kegiatan kita mulai awal hari ini dan seterusnya Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa Kemudian yang nomor dua anak-anak semuanya Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dengan membaca sholawat 'Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya, selanjutnya karena suasananya panas, anak semuanya coba. Senang gak sekolah hari ini? Alhamdulillah tahu tamu bilang, ya, dimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Tepuk semangat Ha Hu Ha Oke okay, ulangi lagi Tepuk semangat Huh. Hai, Tiga kali tepuk tepuk semangat. hai, ha. Terima kasih Yang Terima yang Yang pertama yang perlu disampaikan oleh Pak Ibu mewakili Bapak Ibu Dewan hai, hai, hari ini adalah hari hai, hai, hai, hai, hai, Tentunya diawali di rumah Halo, halo, hei Halo Di rumah ketika malam hari Tidurnya tidak boleh terlalu malam Paling jam 9 paling maksimal sudah tidur ya Supaya apa? Supaya paginya bangun Bangun pagi setelah itu wudhu sholat subuh Wajib hukumnya anak-anakku mulai kelas 1 sampai kelas 6 Bangun pagi sholat subuh Setelah sholat subuh mandi Menyiapkan seragam Kemudian sarapan pagi Berangkat sekolah Kalau berangkat sekolah karena sudah SD Halo anak anak kelas satu Tidak boleh rebel ya Semangat Bangun pagi, sholat subuh, mandi, sarapan pagi, pakai seragam Setelah itu berangkat sekolah, diantarkan ayah, bunda atau yang, yang lainnya Yang pertama harus semangat, berangkat sekolah harus semangat Kemudian anak-anak semuanya yang kedua Sudah tahu wali kelasnya hari ini? Ya. Sudah tahu kelasnya hari ini? Alhamdulillah Sebanyak 29 rombel ya. Kelas 1 itu 5 kelas Kelas 2 5 kelas Kelas 3 4 kelas Kelas 3 kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu Semuanya 5 kelas Sehingga kalau di jumlah 29 kelas atau rombel Nah hari ini tadi Alhamdulillah Anak-anak sudah tahu kelasnya sudah tahu Bapak Ibu wali, wali kelasnya masing-masing Jangan lupa anak-anak sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu Pakai seragam sesuai dengan harinya Kemudian, halo berikutnya di sekolah Di sini sudah ditunggu oleh Bapak, Ibu, Bu, Guru Cek badan Kemudian masuk lewat pintu timur Masuk ke kelasnya masing-masing Mengikuti kegiatan mulai awal sampai dengan A, akhir Untuk hari ini Halo anak-anak semuanya Hari ini pulangnya jam 10 atau pukul 10 Sampai dengan hari Sabtu yang akan datang Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Juli Pulangnya pukul sepuluh. Nah kemudian anak-anak semuanya Coba diperhatikan Kebetulan di SD kita ada pembangunan ya Itu tadi di dalam itu ada rehat pembangunan Khususnya untuk anak-anak kelas 1 Kelas 2, 3, 4, 5, 6 Harus berhati-hati dan mohon bimbingan Bapak Ibu Wali keras untuk mengingatkan putra putri kita agar tidak bermain di tempat pekerjaannya Bapak Tuh Bapak tukang Kemudian yang terakhir anak semuanya Halo Iya Tetap pakai masker ketika kalian berada di dalam e kelas Mudah-mudahan kita semuanya sehat Dan hari ini Bapak Ibu Guru serta karyawan SDL Kausar dan mengucapkan Selamat datang kepada seluruh keluarga besar SDL Kausar Bapak Ibu para murid putra putri kesinta dan, dan selamat bergabung dengan SDL Kausar, insya Allah Bapak Ibu guru dan karyawan SDL Kausar siap untuk melayani, membimbing, mendampingi putra putri kesinta menjadi putra putri yang cerdas, putra putri yang soleh dan solihah, yang sukses bukan hanya dunianya, insya Allah sukses dunia dan akhir akhirat siapa yang kepingin jadi anak soleh dan soliha Alhamdulillah semuanya kepingin Bapak Ibu guru kepingin, Ayah Bunda juga kepingin menjadi anak-anak soleh dan so soliha cirinya adalah belajarnya rajin sholatnya rajin kemudian senantiasa patuh dan hormat kepada kedua orang tua terima kasih ini saja sambutan awal dari kami sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali Murid yang telah menitipkan putra-putrinya ke Al Kausar kemudian yang kedua adalah Mohon maaf yang sebesarnya apabila pada hari ini ada kekurangan dan kekilafan. Saya tutup. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada kita semuanya keluar besar SD Al Kausar Kota Pasuruan. Wabilahitofikulaidzah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo. Halo. Siap untuk berdoa semuanya? Ya, yes, sejenak kita panjatkan, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada awal perjumpaan kali ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma auzir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shughara. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. j'alni muqimass salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana as-samana waliyyal ladayya walil mu'minina al-hisab atina min ladunka rahmah lana min amrina rashada atina fid hasanah wa fil akhirati hasanatan wa ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh